halo guys guys semuanya awak aku ipen kawan-kawan ah le je leh aku ipen awak baru bana merantau di siko baharok sisiak nan kailok tibo kawak kece urang alu tataruang patah tigo samui tapi jak indak mati kok tak gak meninjau jarak kok duduk merajuk ranjau ah he seru mah baharoklah model tua awak apapun tanpa jadi di siko awak akan tampuh taruh walaupun tak tolong di kawan Halo? Halo? Ren. Ha? Ka nah. den i Ipen Ipen, Ipen, Ipen yang pernah ciri ilham Sarawak atau SD Oi, oh, Ipen Hahaha <laughs> Apa Ben? Aden seram Jakarta, Pak Hah? Jakarta? Ah, datulah Mulia ada numpang rumah Numpang di rumah, Den? Ya Mengapa Jakarta? Taduh, main-main, saya. Cerik Rajo Nyo, mereka, Ben Jadi ke... Hah? Apa aja kok gua. Keceng tahu di rumah. Ya cari siapa? Awak Ipen, Mak. Kawan Sirin. Uh, dari Padang. Dari Padang ke sini. Mangat si... eh, Ibu sih. sih yang kemarin. Ikus iya Rin. Iya, jauh dari Padang. Kawan dari Padang nyokap hari. Iya ini Maranto kemarin mah. Antuk nyokap tinggal sih kok. Eh numpang sebentar yo. Oh, Wanggil lo, anggur. Antukgil nah, lo numpang sebentar yo. Awak lah panek-panek merantau sih kok. Ang bawa iya. lo, orang ya, adorin, bawa nuntar. Aduh, dibawa doinya numpang kamarnya. Terus anak sih kok. Sampai dulu, bilo jadi sih kok anggil lo, mak. Ah. Sampai. Berapa lama yang tinggal di siko? Sehari.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 liado biaya ibiang di Siko? iya yeah. insya Allah lah, insya Allah. mah insya Allah <laughs> insya Allah becengyo oh. mungkin tuh, mak iya, ma, iya, iya kemari, iya kacari karajo ini numpang sebentar Siko, nah mungkin sebulan doh dari lima doh, iya tau, sebentar di Siko iya kacari karajo di makarajo karajo nah eh ada ngga lapiti untuk media nurang dimah karajo nya Dima ah lah pasti di bayar karajo kan? pasti kan? Dia mau kasi-kasi ke numpang sebentar ke di rumah! namanya Kaluarga, tidak Rajo tidak Rajo, tidak yanglah payah banget ya, enggak apa payah banget anjir jauh-jauh hari nih jauh hari oh menumpang sedeng payah Lama amat banget ya lah langsung tolonglah tolong keluar dong terus amuh senyum enggak bisa ah sini keluar ada mau minta tolongan biar dia kok itu langsung -sel. Ini Apa? bukawan bukan? Hoi, Supaya. Uit. Jadi dia ya, tujuan kemari ya, memang rantau lah mang ada kan yo kan orang merantau ada penyebabnya mang ada ado yanio menambah ilmu ado yang nio mencari keraja. erembe kerja di sikok oh ba tu mana ado kerja di padang ya kus bana gara-gara Sinadia Nadia. Apa tuh? Ondek. Oh, enggak tahu do yo. Sorry sorry sorry. Nadia kok cewek Den. Oh. Ke Jakarta cewek. Angton turik Jakarta nya. dah. Ada lampai tahun pacaran. Heeh. Ah. Dek aku ceritanya. sorry aku ternyata, kamu lelamu Tidak. Tidak, dua jam lah, kuas gitu Apa anak? Hmm, aku apa enak? Apa menyampaikan aku kena dia? Emang iyo? iyo Jadi vaksin Corona aku lah sebok? Eh, Engdak tuh, grup keluarga tuh salah Serius, kanak? Iya, Pen. Ya, mbak kan batu aja kecil apa tuh, kan? Tapi enggak... Na... Enggak, Pen. Nadia enggak lo bisa mengelawan kecil gaya gue dong, lah. Yang dikecik apa tuh batu, asodongnya, Pen. Awal ampe tahun udah sama. Iya, kan? Tuh, Pen, lanjut ke Raju, lai. Iya. Kini lah. Enggak, Pen, enggak, Pen janji pen, ipen, ipen kerajo untuk Nadia, tolong ipen jangan tinggal ipen, nat. Pen, awak tuh sampai tahun tu lama nunggu pen Nadia, tapi sama empat tahun kok Aduh juga pen mencari kerajo, nampar pacaran, Nadia, jangan membayar, awak makan tapi lawik, Nadia, jangan membayar, awak penonton Nadia, jangan membayar, tu baru kini pen baru ke mencari kerajo. Onda, onda ipen. Yo, yo onda ipen. Ya tapi tetap saya kan Pen, makan adanya bayi ya. Masuk-masuk ke taman koge tadi, ada sudah. Ngga. Janji, janji Pen, Pen Kerajo, dan tinggal, dan tinggal, mana penat sekali Nat, dengan tengah 5 tahun sesama menit itu Iya. Nat. Petahun, nat. Sesamu, Nggak. Nggak. Sampai di Sikus, enggak, Nak John love not... mulai hmm. hmm. hmm. <laughs> itu nak, itu cerita dah. Tinggalkan saja mulai itu, jarang. Emang ibos sih. Cuma naya mau deh tuh loh, dari dulu leh. Tapi baru berubah perangai itu. Lenggih dulu orang mau yusadulanya boleh rokok. Ada baju rokan, ambil rokok enam korek korek dan ah kan boleh ditulis lah, entar lu ingat dulu ketika baju beli nasi bungkuk rame-rame hah kurang orang sudah selalu layak nak baju rokan, ah makan pendapatnya, oke tak tak kenal, kan, siap nak membalik, ada, anu niau kau jadi iya iya, nak bisa menit tu dong gitu, ah, tu ke mana ya, cari kerja kau? Tolonganlah dan antolonganlah dan dipakai angcarian negara Jo. Oh yo kawan dan patam buka luangan serius ah. Yo tuh bisa degkechen kayak ke nyoko pelang melamar ke situ. Cuma tidak bisa mau dekodoh. Kau gini gaya rembui kau. Kau anak bisa mau dekodoh ah, harus rapi lah. Bisa kalau interview sama orang HRD itu rapi. Tidak mau rekod aja deh Rambut itu sikit rapi, baju tuh pakai yang gagah Lah makan ah besok pagi sih deh Sambar aduh tuh Loh aduh Yes Jadi apa aja kau Numpang Gumpang kejang Ralamunya er, Yo Iya, malah ke... Dapet Karajulah Ada tak tahu durin Inyo Karajul Siko ayo menganggur-nganggur samo lo model waang Abi bareh deng Suantanya Kimi kosenya lapai interview ah? Interview di mah? Aduh, sampai si... Kau nak tahu si Andre Hah? Lo si Andre apet malamar pertama? Jumbo nyus tuh Tuh? Nak nah, tuh tuh lucu, canda cih. lagi nyokimi pe malamar, mikau doan selanjutnya dak remo tuh sudah tu tindak tinggal sikonya lagi. Yo, cendol an ini nyok yo sebat ang tua ang seba kerajutin dah adok, ayo nah, lo cendol an. Aku lo salahnya mandol an. Weh, pen mantap banget kayak wa ang pagi pagi ku emar rapi banget, kok. Iya mereka kalau misalnya kalau maruk kerajut tuh, makan loh nah Kau perlu lapa mikau pas interview kan? Eh. Masa nak, ya lah Makan Masih tinggal seketik lah ya Masih tinggal aduh Kalo ada sayur Tapi aku emak suka panas sama sayur lah kok Kalo tidak, makan lah Kalo ayam ga Ayam untuk siang, buho tempe kau tempe duduk sekolah makanya tempe ada, kurang suko pagi mama makan tempe biasa sehat. Interview youtube biasa sehat makannya tempe. Oh, iya. Keren. Interview tu kalau new sehat, nggak usah makan. Makan apa? Keren. Uh, ya silahkan masuk, uh, ya, boleh duduk, ini dengan uh, Stephen Caniago, ya, biasa dipanggil apa? Kalau awak mengincek sama HRD, cari maktonya dalam-dalam. Dipanggil, nama panggilan. Nama Stephen dipanggil Ipen. Dari situ aja. Saya baca-baca dulu ya. Oke pak. Jangan tanggung. Santai sih, santai, rileks ya Mas, kakinya boleh tolong turunin. Mas, itu rokok juga dimatin ya? Udahlah, kita langsung mulai aja. Kira-kira apa kelebihan kamu buat perusahaan ini? Yang bisa kamu tawarkan? di itu, jangan pernah ragu, jangan pernah gagoh, jauh kece itu jadi jalan Oh, kelebihan saya? Saya bisa buka paket pakai tangan kanan, Pak. Haha. Terus? Tangan kirinya Instastory. Ah. Menarik, menarik, menarik, menarik, ya. menarik. Terus, saya kalau lihat ada pintu tulisannya dorong, enggak pernah saya tarik, Pak. Saya dorong. Ah. Ini cocok banget sama kacil perusahaan kami. Weh. Eh, ngomong-ngomong, kira-kira ada gak uh, sesuatu yang kamu anggap sebagai kekurangan kamu? Kekurangan saya tuh... Eh, jujur aja gak apa-apa Oh, ya, Saya gak bisa siul, Pak Gak bisa siul? Ya, gak bisa di Ini. tunggu sini. Ratih, Bobby, David masuk ruangan saya. Ya kenapa Pak? Ya masuk. Ini kamu perhatiin, Ratih siul, Bobby siul, David siul, kamu lihat semuanya bisa siul, syarat utama masuk perusahaan ini itu bisa siul. Oh wow, si loyang gak bisa. Kamu juga keluar. Eh, kenapa lo yang bangun? Shhh. Rati, Bobi, David. Eh, Rati gak usah, Rati enggak usah. Rati enggak usah. Kamu berdua aja yang datang sini. Kironyo di dirantau orang Tak segampang Nenwa pikian Banyak sesu Ayamato Dan palu Harus jatuh Ke tanah Dan memilih kawan Ataupun karajo di sikunda bisa sembarangan Bak menjemu Ate jarami Jariah abis Jaso tak aduh Ipen akan putus asa Rantau Is rantau Let's go Gak dapat lagi lagi lagi ngapain yuk? selalu, selalu. Yang waktu PKP kumpul tuh ada bukti matui. dua puluh ribu. sampai pulang tetap dengan bukti matui, dilihat kan. Lampaknya enggak, enggak, Lampaknya enggak Enggak,